Bagaimana persahabat dan seluruh dimanapun kalian berada menemani santai malam kalian saat ini Bang Ewing akan memberikan informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar Keunggahan pertama persahabat ya kita lihat di sini ada bukan spesial banget Momen spesial yang kita dapatkan ketika tentunya di rumah Rizky Bilar Ini rame banget nih persahabat ya lagi-lagi rame oleh tingkah lagu Rizky Billar, persahabat ya, yang mana tentunya ketika emak-emak garda terdepannya Dede Alessi Kejora yang pernah di GS nya Abang Billar, ini disuruh milih sama Abang Bilar pilih Dedek atau ibu yang dicubit. Eh malah Abang sendiri yang kena cubit persahabat ya. Wah wow, sontak saja, tentunya satu rumah, ketawa bahagia melihatnya. Tentu ini yang Suasana kita inginkan persahabatnya kebahagiaan selalu dari keluarga Leslar. Masya Allah, doakan yang terbaik untuk pernikahan Les dan Bilal. Semoga selalu lancar dan tentunya disukseskan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan kita perhatikan, persahabatnya, Lesti Kejora memakai kerudung hitamnya. Masya Allah, luar biasa. Dan postingan tersebut juga telah diripos oleh akun Leslar Anuskerlotic Ada kalimat caption yang dituliskan. Kalau nggak jahil bukan Rizky Bilar namanya Mama garda terdepannya Dede yang pernah diges abang Disuruh milih sama abang Pilih Dede atau ibu yang dicubit Eh malah abang yang dicubit sama mama <gifat> Emang enak Wow <gifat> Cute banget bersahabat ya Santa rame juga nih dalam kolom komentar Di sini kita lihat dari akun Liz Diana mengatakan dalam kolom komentar itu ibu-ibu yang di IGS-nya Bilar pas di lock shoot bukan sih yang nendang Bilar tapi nggak kena pas bercanda tuh. <laughs> Memang cute banget nih bercanda dari mereka ya. Mudah-mudahan saja selalu bahagia dan selalu memberikan kejutan untuk kita semua para fans. Dan ke kabar berikutnya seperti kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial yang mana malam hari ini Rizky Pilar masih di lokasi syuting. Terlihat sangat keren dan ganteng sekali. Kalau oh sahabat, ya doakan mudah-mudahan lancar dan selalu diberikan kesehatan untuk idola kesayangan kita. Masya Allah, luar biasa! Doakan selalu tetap kompak dan solid mendukung mensupport Lesti dan Rizky Pilar. Selanjutnya kita lihat juga, persahabat di sini ada sebuah momen spesial di channel YouTube-nya Vena Melinda yang kita tunggu-tunggu. Persahabatnya sudah muncul nih di channel YouTube-nya Vena Melinda. Ini ada momen Rizky Billar membuat pernyataan persahabat ya kepada tentunya seluruh fans bahwa Rizky Billar sangat bersyukur tentu sudah kenal dengan Lesi kejora ini tunjukkan untuk beda Lesi Masya Allah luar biasa. Rizky Bilar bersyukur udah dekat sama Lesti dan tentunya sudah kenal dengan Lesti dan terima kasih sudah menjadi bagian di hidupnya Rizky Bilar Masya Allah dan kita lihat juga bersahabat ya Rizky Bilar menyampaikan untuk mantan terima kasih karena sekarang saya sudah menemukan orang yang tepat luar biasa kalimat yang diucapkan oleh Rizky Bilar Unggahan tersebut juga kita lihat di sini telah di oleh akun Lesti Billartim. Kalimat caption juga dituliskan Untuk Lesti, Kakak bersyukur udah kenal kamu. Kakak bersyukur udah dekat Kak sama kamu dan terima kasih sudah menjadi bagian di hidup Kakak. Untuk mantan, terima kasih karena sekarang saya sudah menemukan orang yang tepat Masya Allah, luar biasa sahabat, -sahabat ya, makin bangga dan makin bahagia selalu mengidolakan Rizky Bilar maupun Lesti Kejora Sontak postingan tersebut dikomentari oleh fans dengan komentar yang sangat positif dari akun Ridlova Mengatakan best banget, Kakak luar biasa. Bersahabat ya, selalu positif untuk selalu berkomentar, Lesti dan Rizky. Bilang berikutnya, kita lihat di sini ada info penting untuk kita semua juga nih, para fans yang mana diunggah oleh akun polisi Leslar yang menginfokan juga persahabatnya bahwa PPKM level 4 di Jawa Bali diperpanjang kembali hingga tanggal 16 Agustus Wow ini waro woro untuk kita semua bahwa PPKM akan diperpanjang lagi sampai tanggal 16 Agustus Apakah ini menyangkut dengan pernikahan Lesti dan Bilat? Wow kita tunggu saja informasinya mudah-mudahan saja tetap berjalan acara pernikahan mudah-mudahan selalu lancar dan sukses dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga respon dari para fans yakni dari akun Instagram Yuli Aniskorvaka mengatakan perpanjang apa dicicil sih heran kalau diperpanjang uang lama sekalian diumumin jelas gitu wow ini juga respon yang sangat luar biasa dari fans. Tentu kalau untuk perpanjang Jangan dicicil persahabatnya Ini tentunya diperpanjang hanya satu minggu-satu minggu Tapi tentunya Membuat warga Konoha kurang senang Persahabatnya mendapatkan kabar ini Bahwa ini menyangkut dengan pernikahan Idola kesayangan kita Doakan saja mudah-mudahan Tentu untuk wabah ini segera berakhir Dan kita selalu mendoakan yang terbaik juga untuk kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin ya Rabbal 'Alamin. Kita masih menunggu kabar dan kejutan selanjutnya. Para sahabat, mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky. Bila mungkin, ini informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Pengen mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.